요? 요? 요? 요? Mbak kan tidak, ini mana diapa? Di di di ya. Ya ya? ini ya. mau dan dikebocah Hai walau penghenteni setelah pala tinggal lunga Hai penghenteni pola tinggal lunga ya Hai maledih apa ya Hai nih lah kalegi eh caranya ngomong terus apa, ya. uh. apa sih ini apa? Ini kita. Memang, kenapa? Dan apa gendong gitu goblong Ini patungan cewek aja. Itu orang putih. Pokoknya, satu perak satu perak apa lah ini yang anjuran. Ini yang anjuran. Ini yang anjuran. Ini yang anjuran. Ini yang anjuran. Ini yang Ini Anjuna. Terus sih. ya. sih bro, mau sandal, kopi gue Oke mbak Apa-apa lah lu oh. Tinggal oh, iya. Oh, iya, ya? Kalem mbak ya? Nggak Ya.. usah aku iya Imbang.. Kurang batang kang kepon. Enggo sing bayar koper. Salai. Eh. Urunan 500an pro Tuman urunan 500an Boy Mending sih kuwi sing si utang. Si si nyong cocok tengkep bul. padahal sih bas oh weh weh padahal ne betul-betul sewo ya Bang apalah waduh kok jadinya mau kayak ini koper sih bayar. kurang Koper ya lagi kayak jenis itu ya ya wis? ya habis ya oke ya oke kalem cok utang kok dia balang Bala -bala utang siapa <tid> ya Pak? Apa, apa ya, kok pandan koper ya aneh. Oh ya wis pandan waduh no koper iki Pak. Nurut tak Oke. Okay. <laughs> oh, di koper, no, koper no. no. Alam nggak mau limolas kurang sibuk kalau mungkin seribu berarti enam belas ribu bis pada es rokok Ya, investo ya, oh, si. eh? <mulis> <red. mulis> <Jum -mulis> ayung oh, iya, si. eh, -e ini Dekat Dekat di joglo ke joglo ke joglo lah di joglo ya di joglo ya joglo lah joglo terus, Kalah, kalah, kalah Terus, Gak nyerah gak bro <tuk> <Mener>. <tuk> Masa, menang, nak si gue Coba yo? ya Kau Two hours later. Two hours later. sih gitu, ya. ya. yang asli ya apa, apa, apa? mau gitu orang lewat top untuknya bungkus asyik untuk buat buat utang oh